Masa yang dikatakan oleh nenek itu benar Mungkin ini sudah kehendak dari dewa Itulah sebabnya Bu Manggala pergi Agar hubungan kalian berdua bisa semakin kuat Semoga itu terjadi Aku hanya cemas saja Akan sulit membuat Nimboli mengerti kenapa Bu Manggala pergi sendiri ke sana Jangan salah paham Nimboli Aku tidak meninggalkanmu untuk selamanya Aku melakukan ini supaya ikatan kita semakin kuat. Aku tahu nak, kau tidak akan bisa jauh dariku walau untuk sesaat. Saat kau mencariku di sana dan tidak menemukan aku, saat itulah mereka akan memahami ikatan kita nak. Saat itulah mereka akan mengerti. Tidak ada seorang pun yang bisa memisahkan kita. Mereka yang akan mengantarmu kejar, dan mereka akan meninggalkan kita. Bu Anandi pasti akan mengatakan, "Kau bukan putrinya, tapi putriku sendiri." Aku tidak punya pilihan lain untuk segera menyingkirkan orang-orang itu. Kanidi, coba lihat, aku membuat gambar yang bagus, ya kan? Oh Nimboli. kau sangat berbakat ya Kau membuat gambar yang sangat bagus, sama seperti asli Eh hey, ini memang asli, ini ibu dan ini aku Ibuku mengepang rambutku setiap hari Kanidi, apa menurutmu ibu akan menyukai gambar ini? Tentu saja, gambarmu sangat bagus Sungguh kalau begitu aku akan memberikannya pada ibu Apa namanya yang penyihir baik hati sering berikan padaku itu? akan memberikan ini sebagai hadiah, ibu pasti sedang melihatnya Ibu pasti menyukai gambar ini, jika saja aku bisa langsung memberikannya kepada ibu sekarang Dia pasti akan langsung suka <tip��> Tapi itu tidak perlu, ayah akan mengantarmu pulang nanti Sementara itu, ayo kita bungkus hadiahmu oke? Hmm, ayo Dewa Ibu... Kau sudah pulang? Katakan, kenakalan apa yang kau lakukan di rumah dokter Anan? Tidak, Nenek Buyut. Aku tidak nakal di sana. Aku selalu menjadi anak yang baik. Aku sangat senang di sana. Di mana, Ibu? Oh. Niboli, eh, siapa yang mengantarmu ke sini? Dokter mengantarku kemari. Dia sudah pergi ke rumah sakit. Aku ingin bertemu dengan ibuku dulu Dimana ibu? Ibu Aku membawa hadiah untuk ibuku Hadiah yang bagus Kan ini sudah membungkusnya dengan sangat indah Bagaimana? Oh, wow, sangat indah Tunjukkan isinya? Ya, tentu saja Tapi pertama aku akan menunjukkannya pada ibuku dia untuknya saat ibu melihat gambarku ah tidak saat dia melihat isinya ibu pasti akan senang tapi kenapa ibu belum turun juga ibu ibu ayo nak duduklah untuk apa pisau cukur untuk mencukur rambutmu ibu memanggilnya dari desa tetangga karena tukang cukur desa kita menolak ayo duduklah tapi aku tidak ingin dicukurmu setelah sang ayah tiada ini ritual penting yang harus diikuti oleh sang putra mencukur kepala untuk mendiang ayahnya bukan saja sebuah ritual tapi juga melambangkan bahwa sang putra akan melakukan apapun agar jiwa ayahnya beristirahat dengan tenang. Jika itu yang harus kubuktikan, aku akan melakukannya dengan hal lain. Tapi aku tidak akan mencukur rambutku. Kundan, ayahmu memanjakanmu seumur hidupmu. Memenuhi semua permintaanmu. Apa kau tidak bisa melakukan ritual ini demi jiwa ayahmu? Ini adalah tugasmu. Ayo. Diwamu tidak akan tenang hanya dengan persembahan ini Diwamu baru tenang Saat musuh-musuhmu Aku berjanji Aku akan menghabisi Jagdis, Gangga, Anandi, Manggala Dan juga Nimboli Mereka harus membayar harga yang mahal Karena telah merampas ayahku dariku Bagus akhirasi Seakan Aku telah lahir kembali <SILENCIO> <SILENCIO> Jika aku tidak bisa mengenali diriku di cermin Siapa yang bisa mengenaliku? Sekarang Aku akan pergi ke jalan Jika tidak ada yang mengenaliku di sana, maka semua rasa takutku akan hilang. Terimalah persembahan ini akhirat, sing dan semoga kau diberkati. Ibu, ibu juga tidak di sini. Pakaiannya juga hilang, tasnya juga hilang. Dimana ibu? Lemari pakaian ibu tidak ada, dan tasnya juga hilang. Ada di mana, ibuku? Seperti ibu dan kuna sudah datang. Bibi, bibi, Dewa memberkatimu, tetap bahagia. Apa kabar? Aku baik Apa kabar, Puskar? Aku juga baik, Bi silakan masuk Ayo masuklah Iya, ayo Ayo, ayo masuk nah, Ibumu tidak di sini Ibumu pergi ke Jalrah Ibumu harus mengikuti ritual di sana Jadi dia harus pergi Tapi ibumu akan segera kembali hmm? Ibu pergi kejarah. Ibu meninggalkan aku sendiri di sini. aku sudah bilang kepada ibu, aku ingin pergi bersamanya. Lalu mengapa ibu meninggalkan aku sendiri di sini? Ya Nak. Ibumu harus pergi. Ibumu pikir tidak baik membawamu ke sana ya. Ibumu akan cepat kembali. Bicara dengan ibuku sekarang juga. Telepon ibuku. boleh? itu Tuh, tidak akan menelpon ibuku kan? Tidak masalah. Aku akan menelpon ibuku. Aku ingat nomor teleponnya. Aku akan telepon ibuku. Akan mencobanya Apa bisa? Nah, uh, dia sedang naik bis Mungkin sinyalnya yang buruk Tidak Aku ingin bersama ibuku Nimboli, dengarkan paman Kita akan coba untuk menelpon ibumu lagi nanti Mungkin nanti ibumu sudah tiba di Jalra dan kau bisa bicara dengan ibumu. Iya, paman Jagdis benar. Tidak, antara aku ke ibuku penyihir baik hati. Aku ingin pergi ke Jalra. Dengar nak, ikuti aku ke kamarku. Kita bicara di sana. Tidak, aku tidak D ingin bicara. Ayo. Aku hanya Ibuku, aku, aku tidak ingin bicara dengan Ayo, kita bisa duduk di kamar dan bicara lalu menelpon ibumu lagi. Tidak penyihir baik hati, aku ingin bertemu dengan ibuku. Aku senang melihat Bibi di sini, tapi Nimboli tidak ikut datang. Jadi aku sedikit sedih. Bagaimana keadaannya? Dia baik baik saja di sana, kan, bi Kamli. Tentu saja ini akan terjadi Walau aku yang membesarkan Nimboli Tapi Bu Anandilah yang melahirkannya Suatu saat Nimboli harus pergi dari sini Dan aku harus kembali ke rumahku Jadi aku pulang Entah bagaimana Aku bisa hidup tanpa Nimboli Mengerti apa yang kau rasakan Tapi kapan kau akan mengerti Tidak ada yang merampas suamimu darimu, Harki Suamimu dihukum untuk perbuatan jahatnya Cepat atau lambat, dia pasti dihukum Berhentilah bersandiwara, kakak Ipar Setelah merampas suamiku Kau datang ke sini dan berpura-pura Bukan belosong kau palsu Semuanya terjadi karena dirimu. Sekarang kau pasti sudah merasa puas Kau sudah menghabisi ayahku Beraninya kau datang kembali Cepat pergi Bundan, apa yang kau lakukan? Diam Sebelum aku menghabisinya Aku tidak akan pernah tenang Dan begitu juga jiwa ayahku Aku akan hentikan si berpikir kalau ayah tidak melakukan kesalahan apapun Mereka pikir mereka adalah korban Mereka belum siap menerima kebenaran, Bibi Semuanya akan baik-baik saja Lupakan mereka Aku akan berdoa mereka bisa menyadari kesalahan mereka Atau keluarga ini tidak akan bisa menerima kehancuran lagi kejar dari sini hati-hati Pak apa kau tidak punya mata Bisa melihat, Pak? Aku, aku membuat kesalahan. Aku minta maaf. Gunakan matamu, atau aku akan menyakiti dirimu dan orang lain. Ya, ya. Baik-baik Sekarang aku tidak perlu pergi ke Jalrah Saat kepala desa Jalrah tidak bisa mengenaliku Maka aku yakin sekali tidak ada orang di dunia ini yang bisa mengenaliku